Jumpa lagi bersama saya Doni dan apa kabar semuanya teman-teman Semoga saya menjumpai semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja Sehat selalu pastinya Dan di video kali ini uh, kita tidak akan bahas uh, tentang wisata Ataupun tentang hal-hal yang terkait dengan NTT Tapi di konten ini di awal tahun 2022 ini Saya juga ucapkan selamat tahun baru ya Untuk teman-teman semuanya yang ada di dunia tentunya Ya Di konten ini kenapa saya bikin ya Karena ini di awal tahun Ya memang di tahun kemarin Di tahun 2021 tidak banyak konten yang saya bikin Ada beberapa konten-konten uh, Seperti Rumpur Ampe Marik NTT uh, Vlog itu tidak berjalan dengan baik ya Saya hitung kemarin tuh Sekitar ada belasan video saja Yang saya bikin ya Dan itu memang sangat-sangat tidak fokus ya Dan uh, kali ini Di tahun 2022 Semoga ini menjadi awal yang baik Uh, saya akan kembali membuat konten-konten yang tentunya mengedukasi, in informatif ya untuk teman-teman semuanya yang mencakup Nusa Tenggara Timur. Nah, kenapa saya pilih Nusa Tenggara Timur? Karena saya juga berada di Nusa Tenggara Timur ya. tepatnya saat ini ada di Flores di uh, Momere. Nah, kenapa tahun ini saya memilih uh, Nusa Tenggara Timur sebagai uh, konten saya di tahun 2022 ini? Ya karena memang cakupannya luas dan ya kenapa tidak ya teman-teman memberikan informasi-informasi uh, tentang Nusa Tenggara Timur untuk Anda semuanya. Tapi bukan berita ya teman-teman ini adalah konten uh, wisata budaya dan juga wisata alam. Karena di Nusa Tenggara Timur itu banyak sekali alam-alamnya yang indah-indah dan juga banyak budaya-budayanya. Jadi semoga di tahun ini uh, bisa mencakup ya. Uh, beberapa daerah yang ada di kota eh, yang ada di NTT dan kedepannya mungkin di tahun ini kita akan habiskan dulu yang ada di Maumere dan mudah-mudahan di tahun ini juga kita bisa keluar kembali ke keluar daerah uh, kemakai kemarin ya kemarin itu sempat ke Bajawa Nah mungkin di tahun ini uh, kita akan kemana ya jadi teman-teman tunggu saja dan uh, juga selain uh, Marik NTT, akan ada Rumpur Rampai nanti setnya itu kita pakai setnya yang ini uh, di Rumpur Rampai juga kita akan membahas tentang Nusa Tenggara Timur ya yang mungkin tempat-tempat uh, atau daerah-daerah atau ada informasi-informasi yang tidak sempat saya jangkau secara langsung. Nanti saya akan bahas di sini ya, namanya rumpu rampe. Yang berikutnya vlog ya, seperti biasa kalau ada kegiatan uh, saya yang mungkin uh, menarik untuk di-share ke teman-teman akan saya share di uh, vlog. Kemudian akan ada satu konten baru juga di tahun ini, semoga bisa launching di tahun ini, di tahun 2022 ini, yang konten yang akan menginspirasi teman-teman semuanya. Tentang apa itu nanti teman-teman tunggu saja ya, karena saya belum launching kontennya, nanti sekalian saja saya akan launching kalau sudah jadi ya, masih dalam proses pengeditan. Ya, semoga teman-teman semuanya bisa mengikuti kembali uh, apapun yang ada di konten ini. Saya juga minta kritik dan sarannya. Dan juga terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang sudah setia. Ya, walaupun beberapa bulan terakhir saya tidak sempat upload konten, tapi tetap menonton juga video-video saya yang lain. Mungkin ada masukan, ada saran untuk saya untuk bisa uh, mengembangkan konten ini sesuai dengan keinginan teman-teman semuanya silahkan tuliskan di kolom komentar oke, okay, untuk video awal tahun 2022 ini saya kira sekian dulu ya teman-teman semuanya jangan lupa ya untuk nonton juga video-video saya yang lainnya dan yang akan saya upload ke depannya, oke okay, sampai jumpa lagi, bye-bye